Aku Cek cek cek cek balik lagi bersama Vios hari ini kita akan berbagi info slot gacor. Hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza hari ini ya seluruh. Hari ini kita mau modal agak gede 139.000 kita akan mencoba cari profit profit manis di sweet bonanza hari ini, Pak. isinya mm. yuk langsung gaskan aja kita main di bet biasa ya seluruh 24.800 double change enggak usah aktif dulu, kita coba 30. Dulu. Yang bertanya, "Kita main di mana? Kita main di pasukan lapan-lapan bosku." Situ slot tergacor tersolid, sandar dunia dunia akhirat. Di sini, WD berapa? pasti di dibiarkan lunas, bosku. WD hitungan menit depo hitungan detik bosku ya langsung gaskan saja ke pasukan 8 laman untuk link situsnya saya di pin komen ya bosku di pasukan laman juga tersedia event new member khusus pragmatik ya bosku depo 30 bonus 20.000 to tiga kali ya bosku Ya langsung gaskan aja ke pasukan 8 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen bisa klaimnya ke grup tera juga ya seluruh langsung yo jangan aku jangan bimbang mainnya cuma di pasukan lawan yang bosku. Picture gamenya seluruh kita dapat twist ini Dua semoga-semoga pecah-pecah mantap nih. Kali 8 lumayan lah ya, surya. 228 awal yang bagus, awal yang baik. bonus hari ini emang lagi gacor banget ya, bosku, yuk. Langsung gaskan saja main, contoh cocol manja pasukan lawan pastinya. Hai dong, lagi dong. Wih, masa sekali dong, sih, mantap. Jeli biru. Jelly dong, tuh nanggung semua suruh, tapi nggak apa, apa ya, suruh ya 193.000 ribu, ya, mega mega ya lumayan. Kita saldo sudah naik 400-an plus, Oke, parah nih, baru main bentar, sudah dikasih profit, mantap. Semangat, wudhu jelly biru atau wudhu jelly ya Lagi dong, mantap pisangnya sekalian dua lagi, tuh, dong uduh, lumayan ya, tuh. 18,000 kali, berapa ini? 36 puluh meledak 600 ratus lebih seluruh kita jp jp mantap ini kita profit profit mantap ini ini kita kayaknya bisa jeb di atas uh 1,1 juta seluruh gimana ini gimana kita bawa modal seratus tiga doang ini dikasih JPJ -JP mantap bisa juta seratus ya sore ya, du nikmat kali pasukan 88 delapan eh, Bos, senggol dong ini langsung gaskan saja untuk linknya saya sematkan di pin komen ya bosku langsung gaskan saja ke pasukan 88 pastinya situs lo tergakortas oleh santero jaga dunia akhirat di sini ada berapa pun Pasti di perlulas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa dapat event menarik buat kalian semua nih ada event menarik berdekatan dengan semua divu 30 bonus 20000 khususnya member pragmatik ya bosku ya langsung gaskan saja. Untuk cara klaimnya tinggal kalian SS kirim ke grup tele ya bosku. Untuk grup tele-nya saya sematkan juga di pin komen yo langsung gaskan saja ke grup tele. Untuk linknya saya sematkan di pin komen yo. Jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 bosku. Modal 100.000 WD 1,2 juta ini bosku. Legit-legit mantap nih Sweet hari ini loh hari ini kita main di jam 5 limaan sih lima RTP tadi di 91 mantap emang lagi mantap-mantapnya RTP nya makanya langsung tak nekat modal bed gede sekalian 4800 eh malah dapat ledakan-ledakan mantap uh gurih banget oke Hoki, Hoki yang mantap bosku kita coba geser ya terus -duh, duh kita coba geser ke quick 20 quick 30 sehingga belum quick dulu kita kocok-kocok ya bos intinya buat kalian semua yuk dibantu like comment subscribe nya karena cuma di sini kalian bisa tahu info slot hari ini info slot gacor hari ini info slot sweet bonanza hari ini info slot gacor sweet bonanza hari, hari ini slot gacor hari ini slot gacor sweet bonanza hari ini slot gacor slot gacor slot gacor hari ini info bonanza hari ini sweet bonanza hari ini bonanza hari ini sweet bonanza gacor hari ini pola slot gacor hari ini yuk semua yang berhubungan dengan sweet bonanza pasti kita ya, kalian semua yo dibantu komen-komennya like-like-nya karena cuma di sini kalian bisa tahu info terbaru dari slot gacor sweet bonanza pastinya yo langsung gaskan saja share dibantu share-share juga biar teman-teman kalian juga tahu sweetbon aja gacor hari ini itu apa ya slow ya yuk langsung gaskin saja dibantu yuk brok brok brok brok bro, bro, dibantu <gitu> ini kalau udah jp kayak gini kita tinggal main-main sampai itu langsung langsung di WD pun gak masalah karena kesempatan WD gak datang buat dua kali tapi kalau saya pribadi sih biasanya kalau ini turun di bawah sejuta kita langsung auto WD kan saja tapi kalau masih di atas kita putar-putar saja dulu sambil cari momen-momen lagi Syukur kita dapat momen free spin lagi lah ya, seluruh ya. Kita putar-putar manja-manja dulu tadi tidur bos, terus geser quick mungkin ini kita coba manual ya, seluruh ya. Kita coba cari-cari lah, syukur-syukur kita dapat free spin lagi. Kalau nggak pun nggak masalah lah ya, seluruh ya. Coba 20-20, ayo dong. Kasih dong permen, aduh, dua lagi, padahal ya, seluruh ya ini turun di bawah satu juta kita langsung auto kabur masalahnya syukur dikasih naiklah kita belum nggak masalah ya bosku jadi buat keleswanya ja, dibantu oleh komen subscribe nya info slot gator hari ini hanya ada di to spin pastinya kalau di tempat lain itu hanya bohong saja bosku kalau di VLC spin itu yang real kalau untuk info slot gator hari ini bosku Yo bantu share share juga biar teman-teman kalian juga tahu. gacor hari ini Tuh apa ya bosku? Yo dibantu, yo bro pro pro pro Ayo dong. Masa gak ada lagi si frisbinya? Cuma momen ledakan sekali ini, seluruh nggak ada momen-momen mantap mantap lagi nih. Hmm, kita coba. Hmm, selesai. Dua puluh manual 10 kali lagi aja, 20 Dua puluh lah. Belum manual ya, kita kalau kelar fish eh, kelar putaran ini tidak dapat. Kris atau nggak ada pecahan-pecahan. Mantep, kita langsung auto, auto, auto saja. <tuh> Jadi, kalau kalian bingung, kalau risau ingin bermain slot, tapi modal-modalnya receh, bisa langsung ikuti pola-pola Anda. dari saya selalu ya, bisa dibagikan juga ke grup, ke teman-teman semua, ke grup WA, grup Telegram. Grup, WA grup sele grup, grup apapun bebas pelur yuk langsung gaskan saja dibantu share-share-nya biar channel saya lebih berkembang juga dan biar teman-teman kalian juga paham isu, ya dia pola-pola pembang sweetbonan saya itu seperti apa ya bosku yuk langsung gaskan saja dibantu share-share-nya ya bosku nah ini ketelar putaran ini kita langsung gaskan auto wedekan saja ya suruh. karena ketempatan wedekan kedatang buat dua kali kita manfaatkan sebaik mungkin ya slur ya selagi kesempatan WD masih di depan mata ya slur ya kita wedekan saja ya slur intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe nya karena cuma di disini kalian bisa tahu info slot gacor hari ini slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini sweet bonanza hari ini slot sweet bonanza hari ini slot gacor sweet bonanza hari ini bonanza hari ini sweet bonanza gacor hari ini dan sebagainya slot semua yang berhubungan bonanza langsung gaskan saja ke free spin-nya Surya nih Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like, comment, subscribe, -nya. salam jackpot seluruh